Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake Teman berkeluh kesah tanpa resah Oke okay guys, di sini aku mau ajak kamu untuk cari tahu apa itu minat Sebelum kita menggali karir apa yang cocok sama kita Kita perlu tahu apa minat kita dulu kan Nah, biar tahu jadi kita cari tahu nih definisi minat itu apa sih kalau berdasarkan Cambridge Dictionary artinya uh, dia the activities that you enjoy doing and the subject that you like to spend learning about spend time learning about aktivitas yang kamu suka kerjainnya dan sesuatu atau subjek yang memang kamu pengen belajar lebih banyak tentang itu Terus, yang kedua ada the feeling of a person whose attention, concern, or curiosity is particularly engaged by something. Oke, okay. jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ya, guys, ya. Uh, wait, wait. Oh, oke. Okay. Jadi kalau misalnya aku lihat di sini perasaan dari seseorang yang di mana perhatiannya gitu ya, terus kayak eh uh, si dia tuh sangat mempertimbangkan, sangat mempertimbangkan pertimbangan dia atau rasa ingin tahu dia itu Kayak terlibat dalam sesuatu gitu loh Jadi misalnya kamu kamu lagi tertarik sama Digital marketing Kamu lagi tertarik sama copywriting Maka perhatian kamu Semua pertimbangan untuk menggunakan sumber daya yang kamu punya Dan rasa ingin tahu kamu itu tuh Masuk ke dunia copywriting gitu, kamu cari ilmunya, kamu bahas A, orang kamu belajar A, kamu belajar B, kamu belajar C, sampai bisa dapet intinya copywriting itu belajar apa gitu. Itu itu minat yang aku maksud, dan the things that you enjoy doing, hal yang kamu suka kerjain gitu kan. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat artinya minat pada dasarnya adalah aktivitas gitu. Yang aku maksud di sini adalah aktivitas yang munculin perasaan sederhananya sebenarnya attention sama concern ini sama ya. Perasaan ketertarikan, jadi aku satuin aja artinya, ketertarikan, dan curiosity gitu, dan curiosity ini, dan rasa ingin tahu. Atau ketertarikan ini jadi dua ya, perhatian, dan pertimbangan. Pertimbangan dalam artian ini, nih, un... ini terhad aktivitas yang munculin perasaan, ketertarikan, atau perhatian, atau pertimbangan, dan rasa ingin tahu terhadap, oh, ini rasa ingin tahu. Aduh, kok menghapusnya kegedean ya, si kegedean dikit. Dan rasa ingin tahu yang juga kamu enjoy ngerjain aktivitas itu, that's it. Jadi, kalau aku... Poinnya lebih ke arah minat ini adalah aktivitas yang munculin perasaan ketertarikan dan rasa ingin tahu kamu gitu. Perketertarikan ini ada dua, ada dua. Yang pertama adalah perhatian dan pertimbangan terhadap si aktivitas ini. Kecenderungannya kamu pengen gitu. Di sini tuh jadinya pengen, pengen ngerjain. Pengen ngerjain aktivitas ini Lagi dan lagi gitu Terus kamu juga enjoy ngerjain aktivitasnya Thank you guys for watching Dan langsung aja subscribe Terus nyalain notifikasinya Biar kamu gak ketinggalan update video selanjutnya